Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedapatan lampu Honda Seri yang baret luka ya dalam ini guys. Kita akan mencoba menghilangkan baretnya. Ini sangat dalam luka ya. Oke, ikuti terus tutorialnya ini. Let's go. Jangan lupa subscribe. oke okay, kita kerok pelan-pelan secara rata merata ya dengan kerokan ini dengan saya memakai kaca-kaca yang bekas spion yang udah enggak kepake karena pecah kita manfaatkan kacanya untuk mengerok lampunya yang baret ini dia luka dalam jadi perlahan-lahan harus rata ya Oke okay. gimana jadinya langsung aja dan ini akan kita ya, nano keramik ya. ya eh nano keramik iya di nano biar cepat seling. Nah ini oke okay, kita ini sebenarnya kita amplas dulu ya mikanya secara urutan amplasnya karena kita nggak mik videoin ngamplasnya jadi kita langsung seperti ini ya kita urutannya pakai amplas 400, 800 sama 1000 sama 1500 ukurannya guys. Oke, okay, kita langsung aja kaoting nano keramik. Let's go. Ayo. Ayo. Ya. Ayuh, ayuh, ayuh. Kita harus semangat Mencari rejel guys I don't know. Oke ini dia hasilnya seperti ini ya jadi celing pokoknya please mantap cuy Oke terima kasih yang belum like silakan like ya saya ucapkan terima kasih Saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap